Kabar duka datang kembali menghampiri tanah air di Joko Bodo, sang supranatural yang sudah hijrah ini, dikabarkan meninggal dunia pada selasa tanggal 22 November tahun 2022. Aida Prasasti mengabarkan kabar duka melalui sambungan telepon, bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Ia betul, meninggal, kata Aida sambil menangis. Dia memohon jangan sampai ada berita jelek tentang ayahnya tersebut. Diketahui, Ki Joko Bodo meninggal pada usia 57 tahun. Pria bernama asli Agus Yulianto itu dikenal sebagai seorang paranormal. Namun, ia diketahui sudah pensiun dari kegiatan tersebut dan memutuskan untuk hijrah pada 2014 lalu. Kiprana Lewu juga bersaksi bahwa sebelum wafat, Ki Joko Bodo sempat menjalankan ibadah salat. Saya menjadi saksi bahwa saat azan tiba, almarhum langsung berada di musola untuk melaksanakan salat, ujarnya kita doakan saja semoga Ki Joko Bodo meninggal dalam keadaan husnul khotimah